you <laughs> be Dan sekarang sebelum kita masuk materi kepada ketua kelas, ibu minta untuk menyiapkan sekaligus memimpin doa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan surat-surat pendek. Silakan ketua kelasnya. Dah <tuh kelasnya> <tuh kelasnya> siap beres. Ya teman-teman, sebelum kita belajar alat habaknya kita berdoa. Berdoa dimulai. nabi dan kitab Al-Qur'an diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada empat kitab yang diturunkan oleh Allah untuk kepada para nabi dan para penerimanya Ya, kemudian kita masuk pada eh apa namanya? Eh materi pada pagi pelajaran ini adalah Membahas tentang kita akan membahas tentang nabi dan rasul yang berhubungan Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang menyebutkan kitab-kitab suci. -kitab. Yang pertama itu nama-nama kitab Allah Subhanahu dengan rasul pada di yang pertama itu kita Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Pada abad ke-12 Masehi, Nama Taurat berarti buku atau Pada saat itu Nabi Musa disutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Nabi Israel. Ya, kemudian sebagai seorang Muslim kita sangat meyakini keberadaan Kitab Taurat. Kitab Taurat ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satu adalah yang tertuang dalam Firman Allah melalui Surah al -Humdinun yaitu wa laqad kita musa kitabal yahtadun artinya langsung kepada Musa alaihi salam kitab Taurat ada mereka mendapat petunjuk Quran surah Luqman ayat 49 kemudian ada beberapa ajaran yang ada dalam kitab Taurat ini ada beberapa ajaran pokok yang pertama perintah untuk menesatkan Allah yang kedua larangan menyembah patung yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia kemudian perintah menyucikan hari Sabtu perintah menghormati kedua orang tua dan larangan membunuh sesama manusia ya larangan berbuat sinar larangan mencuri larangan menjadi saksi palsu larangan mengambil hak orang lain ya uh. jadi ada beberapa pokok ajaran tentang Kitab Taurat ini yang saya sebut tadi ada sepuluh Sekarang kita masuk pada kitab Sabur. Kitab ini merupakan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel yang ditutus oleh Allah untuk apa namanya? Untuk daerah yang di Kitab ini ditulis dengan bahasa Qpti. Bahasa Qpti itu sama hanya dengan bahasa Arab di, cuma lain apa namanya? lain bahasanya. Ya. Dan Al -tum Allah tentang kitab saudara ini adalah orang luka alamu, Bima, Fis, Tama, Watu, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, yang 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, sebagian Daud ya kemudian yang ketiga kitab injil kitab injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada kemulaan abad 1 masehi kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem kemudian ditulis padahalnya yang menggunakan tuhan tahun terkembali mengesahkan Allah yang kedua membayangkan keberadaan kitab Taurat yang ketiga menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang keempat langsung setelah Nabi Isa alaihissalam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian yang keempat kitab Al-Quran, kitab Al-Quran ini diturunkan Allah SWT kepada Nabi Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam sebagai penyempurna dan membedakan kitab-kitab sebelumnya manusia, ya. Allah swt menciptakan manusia Yang penciptaan yang sempurna. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, ya. Walaupun dia kaya, dia apa namanya, tidak ada pasti ada kekurangan dari eh, seseorang, ya. Biar kaya misalnya si amik kaya, pasti ada Si amik cantik, pasti ada kekurangannya. Ya, sama juga yang apa namanya yang orang yang kekurangan cacat atau bagaimana itu karena lebih kelebihannya, masa selamanya teman. orang yang cacat itu tidak diperlihatkan pasti ada kelebihannya. Kelebihan. Yang nah, kedua, aduh kan sebagai kitab suci umat Islam, ya, ya. Sekarang kita bagi kelompok di sini kelompok satu, dan di sini kelompok dua, dan di sini kelompok tiga. Sekarang buka bukunya, sekarang buka bukunya untuk kelompok satu. Coba buka halaman 7 Coba buka halaman 7 Ya, jadi sebentar Buka halaman 7 sebentar dipercentarkan Masih-masih satu orang, satu kelompok Kemudian kelompok 2 Buka halaman 8 Buka halaman 8 Ada di situ Tidak tentang kitab sabun Kemudian kelompok 3 Halaman 10 ada di situ apa namanya, ayat atau dalil tentang kitab pinjil Ya, silahkan, silahkan lihat dulu tugas yang saya kasih Ya, nanti saya suruh baru suruh apa namanya, eh, baca tadi Dikasikan masing-masing kelompok بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat Agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk Quran Surah Al-Mu'minun, ayat 49 Ya, sekarang kelompok kodula Ya, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Warna buka aklamu <muluh> mubimai mistama wa'i Wal-algi, walafal-baldana ba'daki saya ya artinya dan Tuhan yang lebih mengatakan siapa yang dan dari bumi dan Tuhan telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain dan kami memberikan zabur kepada daud ya sekarang kelompok tiga. Alhamdulillah. Quran surah Maryam ayat 30. Ya, jadi sekarang sudah apa namanya sudah mempresentasikan kelompok satu, kelompok dua kelompok 3. Sekarang materi yang saya sampaikan tadi, apa ada pertanyaan atau tidak mulai dari kitab namanya kitab Taurat, kitab Sabu, kitab Injil dan kitab Al Quran. Ada diantara kalian yang Nah, ya. Nah. di kelompok satu ada? bisa dipertanyakan masalah, ya namanya masalah topik ajarannya, waktu ajaran di situ, lihat di situ apa apa yang belum dipahami. ya saya mengambil kesimpulan tentang materi yang saya jelaskan tadi yang pertama itu adalah nama-nama kitab -nama, Allah yang pertama Taurat Yang kedua Sabur yang ketiga Injil dan yang keempat Alquran ya jadi kemudian adapun dalil yang apa namanya yang menjelaskan tentang apa namanya kitab Taurat itu pada Alquran kita izin itu Siap, berat Baiklah teman-teman Sebelum kita pulang, alangkah banyaknya kita sudah Berdua dimulai